Welcome back guys, kita ngepush lagi di malam ini, di subuh ini, di hari ini, di jam ini kita duo saja ya guys ya, gaskan. uduh dulu uduh dulu uduh dulu. Udu dulu siap belakangan uduh dulu uduh dulu jangan lupa uduh dulu guys oke nampaknya reskuat mmk kuatnya sangat unik guys mmk sangiran mengalir bebas Kanyutku mengalir bebas, <laughs> bebas. Pak eh, Patarno-nya boleh lepas guys Kita bakalan ben Patarno ya guys Alat terbaik di seluruh dunia. Semua datang di karaoke seluruh dunia. Pesulit nih MMK ternyata dia mau memakai vio baru ya guys ya. Monyet Seperti biasa monyetnya kita pakai lagi. Ini, ini monyet obat keluarga ya guys, jadi kita harus pakai. Yes. Oke, okay. MMK di sini memakai Odet ya, okay, guys. Apakah bakalan ada combo Odet Johnson sini? Oh, ternyata tidak. Anak Dajjal yang dipilih, ternyata Odet yang dipilih, guys. Kita lihat apakah akan terjadi combo haram Odet Johnson atau Johnson yang diambil. Kita lihat. Leslie, lele, lele, lele, bus, halo, crot ya, guys! Astaga, ah, halo, crot ternyata yang dipikir. Sepertinya mereka akan memakai hyper Halo Crot. Kita lihat di sini apakah ada Johnson Aldos Bagus. Guys. Oh, ternyata tidak. Ternyata, ternyata oh, tidak terjadi kombonya. Halo, hai, Wawan Wawan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ah, ini trenko, Bruno, hai oh, Bruno. ini Yang Pak Oke, di sini hyper Hyper aldos ya, guys. Ya, ada, itu, itu. suka larang darah mas suka larang lele cilincing cak cilincing cung beralut cak cilincing cak cilincing cung lele lele lima delapan cilincing cang Cincang-cincang, Hyper Alu melawan Hyper cincang siapa yang menang apakah cincang cincang-cincang, cincang ya cincang-cincang, ya? cincang sama sama cincang cincang-cincang, cincang seorang cincang-cincang, ya guys, ya cincang-cincang, cincang-cincang, cincang Mobile cincang-cincang, cincang Seperti biasa kita baledog dulu, kita nyumput dulu mulung limus. Di sini ternyata balmonnya sangat ngerusuh, guys. Oke, balmono apa di sini? Balmonnya agak-agak sedikit nakal ya, guys ya, mengganggu seorang Aldos. Tapi disini backup-nya sangat bagus, oke grill. Pertama Odet masih menyatu, tidak apa-apa, kita gas saja. Oke, okay. ternyata tersampahkan, yes, gak apa-apa. Kita tersampahkan di pagi hari, guys. Mundur, guys. Wow wow, wow wow salah salah salah, nggak boleh nggak boleh gak boleh Gak boleh nggak boleh. boleh seperti ini ya guys ya, nggak boleh seperti ini guys, takutnya, oh, biar di sini ada tiga orang guys, sepertinya kita akan mati ohh, rencananya mau kemana, balmonnya sangean. Oke kita balik lagi ke sini guys ya. Oh internet harus mati lagi guys. Ini musuh terbarbar guys. Habis manis. Oh dosnya harus matinya guys. Kita jangan war dulu sebelum jadi war X dan Karoshin ya guys. Minimal dua item hula yuk. Akar perang. mana jadi. Balmon sangat nakal sekali Nyata Balmon menakal sekali guys Disini oke oh, guys Tidak ada Disini oh, sebenernya Balmond disangai aneh guys Mantap lagi dan lagi Tigrealnya ternyata harus move dan Balmon pun sekarang mati di tangan Aldos ya guys ya kita suruh mundur ya guys seperti Aldosnya juga tidak kuat bertahan melawan Aldrot gas terus seperti kita akan mati kita kabur guys lagi-lagi balmonnya yang diincar ya guys ya sungguh balmon yang seraniaya. Ya, aldotnya ngenauan pisang anjing Permainan yang Permainannya sangat baik. Dan lagi dan lagi Arti balaskan oleh seorang alu ya guys. Di sini kita call tower ya guys ya. Aduh. Nyat kita bermain bersama anak STM ya guys. terus. Tanpa kenela. Tujuh, Bagian di sini bangunnya masih sangean guys. Kita ketinggalan level aldos pun datang. Mari kita gas. gas, gas, gas, gas, gas, gas, Mantap lagi dan lagi, ya, guys! Tegernya yang mungkin, ya, tanknya sekali, guys. disunjukin monyetnya guys monyet kita ini bukan kaleng-kaleng ya -kaleng, guys ya sepertinya aldosnya selalu offset kill satu mati satu oke okay, kita lanjut ke turtle guys kata dulu. Okay. Nampaknya akan ada seorang Balmon benar saja guys ya. Jadi, gak dapet kita guys. Sialan, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, mundur, Pak guys. Balmon anjing. masih ada. masih ada tolol, Aldos tolong. Hypernya tolol guys 452 gila 42 tolol banget Hyper tolol Mantap dapat dapat dapat dapat lagi lagi tgrilnya mengamuk guys wow dia dikeroyok satu RT dan tidak dapat bertahan retail pun datang awal, awal si korban kita bantuin guys. Kita bantuin, guys. Ayo kita bantuin. Ayo. Ini canggih eh, agus ya, ya. Kita gas, gas terus. Anjing, minion, aja aku blok. Setiap lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. Nih orang pola itu keluar attack keluar mau mau Alors, alors, tuh alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, bagus alors, alors, alors, petri anjing alors, petri alors, alors, Tidak akan pernah mati Mati ini no, Balmon emang Balmonnya nakal sekali guys ya Di sini Balmonnya nakal sekali Killing piring didapatkan Boleh. ya guys Kita sudah recall dulu Karena ada Bapak Lora yang terhormat Gila Halo, sakit banget. Aldos ngapain? Oi, anjing. Tolol Aldos. Ternyata di sini kita mendapatkan hyper Bego, ya, guys ya. Itu defendru. <laughs> Bisa tahan Alok. Tahan nih, tahan nih. Fluor guys. aman. Anjing, alu. alu guys. Sangat rewah sekali kita. Oke, dulu Tahan, tahan, tahan. 4 lawan 5, tahan dong. Tembo aku dong. Canggih, canggih, canggih, canggih sekarat. Hmm. ya Allah. Malah, modar mundur, mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Dosenya, guys. guys. Mbak mati. Ayu, balmon, mati. balmon mati, Balmon mati, mati Balon multinas. <laughs> Balon panik multimillion. <laughs> Nama mental ya eh, bos. Kurang ngepushnya. Open map dong, alas goblok blok? Goblok, babnya garapku mana enak, menang itu aneh. Oh, enggak mau mau Kemarin datang. Al ya. Tengko yang sangat gegge guys. Aduh, ulti, anjir. Lu angin Aduh Aduh. Aduh. Our blok. Rengko tolol, Aldo tolol, astagfirullah. tolol sepanjang masa, guys. men ko terting min. bisa. Bisa, so. bisa so. cape anjing. Farming di dulu dikit. Cuma bisa hyper, hyper Ya Allah. Ya Allah. oh ah, anjing, anjing menang tim hai, ampun hai, nah. Terima kasih dari pot guys. Hai, hai, hai, Hai sebelas Ending yang cukup Membagongkan Mari kita repot bersama-sama Performa bermain tidak bagus Player berkata kasar Player berperilaku buruk Kita tiga saja di <tuh> kembagungkan ya guys. Oke, okay, sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di-share, di-subscribe. Yuk, mari